Hey you welcome back again kembali lagi bersama gua di sini. Alright, Bader and sister semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya, Bosku. Ya. Oke, okay, kali ini gua bawa model yang sangat lumayan besar ya, Bosku. Hampir 700.000 ya. Ini 683.000 anjir. Kali 12 kayaknya tuh tadi yang biru ya. Seperti biasa langsung kita turboin aja ya. Pakai pola paten turbo79 mm. kalian semuanya udah pernah cobain pola paten yang turbo70 ini belum kalau kalian belum cobain harus cobain ya bosku ya karena ini patent sekali silahkan aja langsung bagi yang belum gabung ke grup gue silahkan tanya-tanya di grup gue ya silahkan tanya-tanya di grup ya. grup WA nya terbuka untuk umum bosku Linknya nya gue taruh di kolom komentar ya bosku ya link gue taruh di kolom komentar dan bagi yang belum pernah main di situ web yang gue mainin ini ya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 Kalian bisa cek RTP dulu sebelum main ya bosku Dan kalau pecah-pecah seperti ini itu sudah tidak perlu diragukan lagi Dan langsung aja dan bosku kita dapat skater ya Langsung dapat spinnya kali 5, Wih kali 5 Maksudnya skepternya ada 5 bosku ya Langsung aja gila, langsung disambar ya bosku Untung gua langsung mulai di back 1500-an ya bosku Gue gak takut karena gue pakai modal yang lumayan, lumayan gede lah ya jarang-jarang kebanyakan orang paling 500 ribu aja ya jadi gue kemarin gak gue tarik semua, gue sisain sekitar 183.000 ribu ya dan gue barusan topak 500 ribu karena ya gue pengen dapat gede hari ini ya kebetulan juga didukung lagi dengan RTP yang lagi tinggi di ini ya bosku RTP nya valid banget, silahkan kalian gabung langsung ke grup WA gue supaya kalian ke gak ketinggalan mengenai info pola-pola rtp RTV terbaru yang tergacor setiap harinya bosku ya langsung aja ceki bosku ke tentang channel gua di sana linknya lengkap sekali sangat lengkap sekali ya link apapun hari disitu mau cek RTV mau lihat mau ke apa situs yang gacor yang gua mainin ini atau mau kalian udah eh, di grup tanya-tanya silahkan aja langsung ceki ke tentang channel ya bosku ya? lengkap sekali sih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 Main bar-bar Gak kebanyakan Kayak orang-orang lain itu Terbawa nafsu ya Terbawa nafsu Gak bisa mengendalikan diri sendiri Kalau menang Mereka da dapat banyak Mereka greedy ya atau serakah ya bosku Jangan sampai kita serakah Kalau kita lost juga Kalau kita kalah Jangan sampai kita rungkat semuanya ya bosku ya Jadi Kita harus bermain santai Dengan pola pola yang pasti ya bosku Jangan bermain asal asalan aja ya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 mantap sekali main nginces udah dapet ratus rebet kita bosku ya modal gue udah langsung beranak pinak ya jadi ratus rebet wuuuh hatinya bosku mantap sekali joss marco joss to marco tom bosku oke dirinya juga mantap sekali joss marco joss ya bosku ya ih jatuh sekali ini gitu. hmm satu lagi tuh padahal sudah dapat 3 tuh ya Oke okay, birunya mantap ya yes, smart call jelas Oke okay, bintang birunya dong sekalian Nah aduh kurang satu gitu lagi tuh ya Oke okay. Oke okay, mantap sekali bosku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 di hmm. mantap di yo. lagi ke ini satu udah lumayan sih yo, nice. kalau ditambahin lagi mungkin kita bisa dapat ya tadi bosku ya. tapi nggak apa-apa itu udah nice banget sih, nice. walaupun dapat segitu tapi eh, walaupun dapatnya nice tapi udah dapetnya segitu ya bosku ya udah lumayan banyak banget bosku. lumayan banget bosku ya, mantap sekali josganda bos. Um, oke okay, mantap sekali bosku dan dos memang ini dia oke okay, udah pasti ya langsung ini bukannya balik modal lagi dua kali lipat modal kita yang 600.000 ini pasti nih pasti dapat satu jet ini kita nih sensasional nih yoi yoi oh, hampir satu jt kita dapat bosku mantap sekali dos dan dos ini punya lah Nganap sekali, dos marco, jus dos, dan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 Terus dukung gua, thank you banget buat kalian yang selalu setia ya, mendukung gua selalu nonton video-video gua ya, gua ucapin terima kasih banyak ya bosku. ya Nice banget, sumpah ini gila, tiga kali lipat ini bosku. Wow, wadidau, wadidau, bisa dapat dua jati nih ya? Bisa dapat dua jati kita bosku, gila. Di luar ekspektasi banget sih gua tadiannya udah dapat sejuta aja gue dia ya bosku tapi ternyata nih kita dikasih satu enam bosku thank you banget buat kalian bye bye semuanya